Baiklah, bro. Sobat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada sebuah kabar yang membuat kita bangga. Pastinya, persahabat ya? Yuk, kita lihat unggahan pertama. Ada sebuah unggahan spesial dari akun L2W.id. persahabat ya, salah satu fan best terbesar dari Leslar ini kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan penghargaan kembali. Yang tentunya di sini ada suatu sertifikat persahabat ya penghargaan diberikan kepada Love for Ward atas sinensi kemanusiaan dalam membantu korban banjir Katingan. Terima kasih telah membersamai dompet dua Dongpedua Fakalten dalam melengkapi kebaikan ini Palangkaraya 25 September 2021. Ini penghargaan diberikan tanggal 25 kemarin, masya Allah luar biasa. Suatu bentuk penghargaan, kebanggaan yang kita bahagiakan persahabat Ya Alhamdulillah mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid menebar kebaikan Amin Dan kita lihat di kalimat caption juga ada kalimat yang dituliskan Alhamdulillah Leslat Loveworthworth mendapatkan penghargaan kembali atas program kemanusiaan Membantu korban bencana di Kalimantan Tengah Terima kasih kepada para donatur yang telah berdonasi bersama kami les not love what, what dia menakutkan bergerak mematikan Wow, Masya Allah banget yang luar biasa slogan dari L2 Good ID, ini Sahabat ya, selalu membuat kita bangga dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang sangat positif dari para fans Salah satunya dari akun instagram lestari.leslandlovers Masya Allah tabarakallah fraud untuk tim L2W.id Udah beberapa kali dapat penghargaan The best sehat-sehat untuk semua tim L2W Selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu menebar kebaikan dan mudah-mudahan selalu tetap kompak dan solid mendukung untuk Dede dan Kakak Bilal juga Amin. Dan ke kabar berikutnya persahabat kita lihat di sini ada momen terkilo juga yang kita dapatkan ya di acara Cinta bagi Leslar masya Allah banget luar biasa. Ini adalah salah satu momen yang paling sweet juga di partnya persahabat. Wow, Dede ini minta peluk ya, minta dipeluk. Oleh kakak Bilar Aduh, Luar biasa banget ya masya Allah. Semoga untuk rumah tangga Dede dan kakak Bilar Ini diberikan kebahagiaan terus Dan dijauhkan dari orang-orang jahat Amin Diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery Underscore Kalimat kesen juga dituliskan Dalam postingan tersebut Paling sweet part ini, peyok dong, peyok papa, bunda, dan utun ujian kenaikan kelas buat bapak bunda dan buat kita. face-nya juga <laughs> luar biasa, persahabatnya mudah-mudahan berkah barokah dan bahagia selalu untuk Lesti dan Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar yang sangat positif, salah satunya dari akun Rahma. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar Wow, Masya Allah banget ya Ini respon yang sangat positif dari fans Sejati Leslar Ke kabar berikutnya juga para sahabat ada unggahan nih Dari Dedek Lesti yang di guys pribadinya nih Masya Allah baru muncul ya Walaupun lewat jalur iklan tetap cute, tetap tampil sangat cantik, luar biasa Doakan yang terbaik untuk Dede ya para sahabat ya selalu menjadi fans sejati Leslar apapun bentuknya tentunya kita harus selalu positif menebar kebaikan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk diri dan Kakak Bilar. Dan berikutnya juga ada info penting dari Dedek Lesti ya. Jangan sampai lupa sore hari ini akan hadir acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video persahabat ya. Ini luar biasa bakal ada kejutan nih dari Dedek Lesti di acara Poles. Jangan sampai ketinggalan dicatat jamnya jam 5 sore ini pas ya hadir dan tayangnya setiap hari Senin dan hari Kamis nih. Wow, luar biasa. Dukung support yang terbaik untuk karya-karya dari idola kita. Ke kabar berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan juga Pak sahabat ya. Ini adalah unggahan di channel YouTube-nya Kobas TV. Ini diunggah persahabat eksklusif Rizky Bilar angkat bicara terkait Bamsud batal jadi saksi nikah ya Ini ada klarifikasi persahabat dari kakak Billar juga nih menyampaikan angkat bicara soal Bambang Susatyo tidak jadi saksi nikah ya Ini batal maksudnya Yuk, tentunya ini ada pernyataan langsung dari kakak Bilar Mudah-mudahan kakak Billar tetap semangat dan tetap selalu diberikan kesehatan Selanjutnya para sahabat Ada sebuah juga spesial banget ya Ini ada unggahan Ma'e So'imah nih kembali Ketika live Tentu ada yang bertanya para sahabat ya Dari salah satu juga nih Dari pendukung Leslar Minta pendapat kepada Ma'e Bagaimana orang-orang yang menghujat dari Lesti Kejora dan Kakak Billar ya Ini simpel jawaban Ma'e para sahabat ya Biarin aja kata Ma'e para sahabat ya Tentunya Leslie yang Bilar juga nggak mengusik, orang-orang jahat itu selalu mengusik tentu kita biarin aja, pastinya bakal ada balasan persahabatnya Tetap support, dukung, dan selalu menjadi fans yang baik Untuk selalu mendoakan dedek Leslie dan kakak Rizky Bilar Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah kabar bahagia Alhamdulillah untuk cinta abadi Leslar yang diunggah di Antv. Ini kembali naik trendingnya persahabatan yang sudah di posisi 15 trending. Wow, luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah, bismillah, persahabatan yang mudah-mudahan bisa pucuk Yuk, kita tetap kompak, buktikan kekompakan dan kesulitan dari fans Leslar seluruh dunia nih. Wajib kita dukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment.